Guys, kita lah main lagi ke Ueno, tapi nggak cuman aku sama Caco. Di belakang ada Papa, terus ada Mama juga. Nanti tapi Maska. Nanti mau oh, makan apa? Enak mono. Enak, enak, enak mono. Enak mono tapi Enak mono Jadi <tuh> <enak. Enak. tuh> sekarang mau ajak Papa sama Mama jalan-jalan ke Ueno. Kita coba lihat ada makanan apa yang enak. Oh. Nggak nggak kureng apa enak Nih Papa juga. Ah, Uh, mungkin waktunya ya, timingnya kurang tepat, jadi udah lama nggak ke Ueno sini. Jadi hari ini kita mau coba keliling Ueno, kita mau makan-makan sama Mama juga. Wah, kita udah nyampe di Ameyoko, guys ya? Ameyoko, wah, bakar cocoa seafood lah, banyak makanan seafood di sini. Coba kita lihat yuk, Ameyoko. Oh, ini kan sayangku katanya mau makan yang pasta-pasta gitu men-men-men, men itu berarti kayak mie gitu loh. Sekarang minta di ini diantarin Papa yang sering sering makan apa tuh di Sazelia. Papa, doko Sazelia te? Doko Sazelia? Sazelia, kita papa sering, segera ke sana, asal kok, ya, asal, ada, ada, ada, ada, ada, ada, itu dia saziria, ada, ada, ada, ada, itu dia, hotel ya, Koto ya, bahannya apa? ini oh. dia ini ganti lagi, oh. Oh, maklum ya, lagi ngidam, kamu lagi ngidam jadi harus makan ini ya macam-macam ya, macam-macam, oh, apa boleh buat, ya udah, kita ganti ganti, bukan saziria, pindah oh. pindah pindah, pindah ke restoran Jepang, lagi mas. Ini nasi campur sama enggak tahu kacang apa ini kacang-kacang. Oh. Ada ayam, ikan. Hmm. Nasi. Unda discover apaそれ. Oishii sou. Kita. Lemon. Koido. Jangan Enak. Enak. Enak. Mama juga sama menunya tuh. Hormat oh, jujurku sama. Terima kasih. Mm. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Hari ini kita kerjanya makan-makan, minum-minum. Gak ngomong Cheers. Dia makan terus nih, ngidam kamu ya? Minum sih, minum do mama, happy? Happy? Happy, papa happy? Enjoy? Enjoy? Enjoy? Enjoy Enjoy yeah, lo, enjoy lah ya Coba yang banyak kamu Ini, ini Oh, ini Oh, Coba, coba, Oh, mama nih, aneh, diang sama ini mertua Disuapin sama mertua mungkin lebih enak di shopping dibandingkan enak <laughs> <Edan>. <laughs> papa nih, ya. Hai, papa. Hai. <laughs> Masih ada, masih lagi lagi makan Suapin Suapin, suapin, suapin. suapin. suapin. Oh. Oh. <laughs> Belum. ditelan diterlent ya. masih ngunyah. Iya, yukuri deh, yukuri yukure. Kita tungguin, kita tunggu ya. Ah, Nande kara? Nande kara? Nande kara iyo. Ternyata jodoh lebih oh jodoh dong, oh jodoh dong, え。キャラメルそう。キャラメル。パパ、<笑> ini, Papa sautin, papa marinasi kita yang menarik? Kita turun ke bawah, di sini ada tempat jual daging-daging sama ini ya Sayur-sayuran yang di luar perkiraan kita Ini guys, daun pisang, 650 yen Beberapa lembar tuh Ini jantung jantung pisang, 1100 yen Ah, nangka nih Tumis, ya? Tumis nanti, ya? Tumis nanti, ya? Itamiru, ha? Naka, naka, naka, naka, naka. Gimana, guys? Ini pasarnya kayak gini, pasar di bawah. Banyak orang asingnya di sini. Hah? あ、 Nih, nih, nih, nih, yang kayak kepiting itu loh. Tapi bukan kepiting itu namanya. Buku, buku, buku, buku. Itu bukan kepiting sih. Iya tuh, oh. buku-buku. Buku-buku. Kocu juga buku-buku. Buku-buku. Di sini tuh banyak banget makanan-makanan ya. Kayak apa seafood-seafood yang mertua nggak pernah lihat. Mama-papa nggak pernah lihat tuh banyak banget ya. Iya. Seafood sama... Seafood sama ini, apa sayur-sayuran gitu? Aduh, guys, shimashita? びっくりしました. Italkan, nai naik. Italkan, naik. Terima kasih, guys. Terima kasih, guys. Terima kasih, guys. Yuba, kasih, guys. Terima Yuba itu apa? yuba? Tahu apa ya? Kayak Tahu gitu loh. Kulit tahu ya? Kulit tahu benar-benar Kulit tahu, Terima kasih, oh, guys. Terima kasih, guys. Terima kasih, oh. guys. Terima kasih, guys. Nanemu Mau coba di Mama papa sampai kaget. Ada ini yang jualan jualan begituan katanya. Sampai ada daging daging yang sampai satu ekor tadi. Ya saya. Mama Barang-barangnya banyak oh. jadi udah oh. capek ya. Oh, karena nggak pernah lihat kan? Iya, oh, bayangannya gitu. terlalu jauh jadi hmm. cepat-cepat <laughs> apa capek, ya? capek, capek, capek gitu capek itu, Mama bilang. Ichiban mono kana. Sakana? Hmm. Hmm. Oh, saka, saka. Hmm. Papa wa ne kawa de yoku kara ne. Hmm. Mama sama Papa udah kecapean, terutama Mama ya. Karena banyak banget makanan-makanan yang gak pernah lihat. Mama, beli apa? Beli kacang hijau kupas. Oh. Kacang hijau kupas. Kupas. Oh, uh. oh Myanmar sana. Midori ya? imame? Hmm. So, dan ne. Midori imame. Kure, ini kita. Okay. Hai, ini ada hai, apa iya? iya, iya. iya, iya. iya, iya. iya, iya. iya, iya. iya, iya. iya, iya. iya, iya. iya, iya.